adalah salah satu dari ratusan galaksi yang berinteraksi dan bergabung yang dikenal di alam semesta dekat kita. arp 87 berada di konstelasi Leo, sang berjarak sekitar 300 juta tahun cahaya dari Bumi. NGC 3808A di sebelah kanan adalah galaksi spiral yang hampir berada dengan cincin transformasi bintang dan beberapa lengan debu yang menonjol. Bintang gas dan debu mengalir dari NGC 3808a membentuk lengan yang membungkus pendampingnya NGC 3808b sebelah kiri adalah galaksi spiral yang terlihat di tepi dan dikelilingi oleh cincin berputar yang berisi bintang dan awan gas antar bintang cincin yang terletak tegak lurus terhadap bidang piring galaksi induk disebut cincin kutub jembatan kosmik bintang Gas dan debu yang membentang lebih dari 75.000 tahun cahaya ini adalah bukti kuat bahwa kedua sistem bintang yang sangat besar ini telah saling berdekatan dan mengalami pasang surut yang disebabkan oleh gravitasi timbal balik. Sementara galaksi semacam ini berlangsung selama miliaran tahun, pengulangan penutupan yang berulang pada akhirnya akan menghasilkan penggabungan pasangan galaksi ini menjadi satu galaksi bintang tunggal yang lebih besar. Galaksi yang berinteraksi sering menunjukkan tingkat pembentukan bintang yang tinggi. Banyak garis bukti, warna cahaya bintang mereka, intensitas garis emisi dari gas antar bintang, keluaran, merah jauh dari debu antar bintang yang dipanaskan mendukung fakta ini. Beberapa galaksi yang berhubungan memiliki tingkat pembentukan bintang yang tertinggi yang dapat kita temukan dimanapun di alam semesta terdekat. Galaksi dengan pembentukan bintang yang sangat aktif juga mengandung sejumlah besar gugus bintang super. Spiral tepi yang menonjol di paling kiri tampaknya merupakan galaksi latar belakang yang lebih jauh dan tidak terlibat dalam penggabungan yang tidak berlangsung. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait sepasang galaksi yang sedang berinteraksi, yaitu galaksi NGC 3808A